Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun anda berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Dan pasti vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya vitamin bahagia dari Let's Love tentunya. Baiklah sahabat untuk kabar terbaru di malam hari ini, Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan sekali ya. Aduh Masya Allah Ada Abang El, ada Papa Bilar, ada Bunda El Masya Allah banget ya, tersenyum bahagia Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa Kita mendapatkan asupan vitamin benar-benar yang sangat membahagiakan sekali Mudah-mudahan lancar ya, apapun yang dilakukan Segala urusannya selalu dimudahkan Hanya doa terbaik untuk keduanya Dan ini adalah foto yang sangat membahagiakan, biar makin semangat votingnya. Yuk persahabat ya, tetap kita selalu streaming lagu-lagu Bunda Lesti di langit musik dan jangan lupa voting di ajang Indonesian Music Award 2022. Sore-sore kedatangan saudaraku, senang jumpa lagi. Tomat belum panen. Wah, wow, masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya kelima caption yang dituliskan oleh Bu Fir. Oh, warna baju pada senada Kapelan, katanya itu Masya Allah banget ya C, ada kapelan tuh Warna baju yang dipakai oleh Dusti dan Bilar itu emang senada banget Kita lihat juga kelimat lain yang Diunggah oleh Bu Fir Harus tambah semangat ya Ngevote Bunda Elnya Apalagi ditambah vitamin komplit Tuh, persahabat ini sudah komplit banget nih Paket komplit dari Lesti, Bilar, dan Abang Fatih Kemudian juga berselipat ya, Kita lihat nih ada kalimat atau kata-kata bijak Kembali hari ini di posting oleh Kobas Masa depan bukan saja cerah ketika kita bersikap benar Tapi juga terasa menyenangkan di saat ini Orang yang positif mengerti bahwa perjalanan dan tujuannya sama-sama menyenangkan Masya Allah Mudah-mudahan berselamat ya, kita selalu termotivasi dengan kata-kata bijak -kata yang diunggah oleh kobas. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan pastinya kabar spesial, bahagia dari Lesti dan Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Mengucapkan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.